seseorang mungkin merasa nyaman dan aman saja dengan apa yang dilakukannya bahkan tanpa disadari dia terus merasa bahwa telah melakukan yang terbaik untuk dirinya padahal nih guys ada beberapa hal yang tanpa kamu sadari bisa menjadi suatu kejahatan yang kamu lakukan kepada diri sendiri kamu mungkin selama ini hanya melihat hal baik yang di depan matamu sampai kamu lupa bahwa ada hal buruk yang telah kamu lakukan. Biar gak terlanjur berbuat jahat kepada dirimu sendiri, mari kita simak video berikut ini. Bukannya memaksimalkan kelebihan yang dimiliki, kita justru malu dengan kekurangan yang kita miliki. Terlalu sulit berkata tidak dan selalu berkata iya Padahal jadi orang yang tidak enakan adalah hal yang paling melelahkan Merasa takut jika nanti malah merepotkan orang lain Padahal saat itu kita memang membutuhkan bantuan orang lain Kita terlalu memaksakan diri untuk terus melakukan aktivitas berat, tanpa peduli dengan waktu istirahat. Bukan orang lain yang sering meremehkan diri kita, tetapi kitalah yang terlalu sering meremehkan diri kita sendiri, dan tidak percaya dengan kemampuan diri kita.